Nah, di juga banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan kepada kita. Alhamdulillah dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam diri kita untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat guys, jangan sampai kita lupa bahwasannya Nabi Muhammad SAW beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari 100 kali, ya. Dan kita sebagai umatnya Mengamalkan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW Agar hidup kita itu bahagia, tentram, damai, nyaman ya kan? Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. SWT cara istighfar dalam sehari 100 kali Boleh lebih juga guys ya Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke ini dari Senyum Ustadz guys Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya Oke Tuhan kadang-kadang benda yang baik kita sorok besok hari Jumaat ni adik-adik kita ni tuan-tuan bagi seorang seringgit anak ni nah ambil seorang seringgit anak-anak ayah seolah-olah bulan tabung Jumaat bagi Bo. seorang seringgit setiap hari Jumaat anak kita ada empat orang bagi seorang seringgit bulan tabung bulan tabung tiga bulan tabung seorang tak buhuk abang dia tak buhuk tak nampak abang dia ciluk bubur dalam tabung biar kita ajar dia minggu depan dia tanya ayah seringgit tabung masjid kadang-kadang kita buat baik kita sorok bila sorok anak tak tahu apa contoh yang terbaik bila kita diam kita tak tahu apa dia anak yang terbaik untuk kita tunjuk kepada dia lepas ni tuan-tuan zikir kah baca Quran kah sedekah kah buat baik dengan mak bapak kah tunjuk depan anak-anak supaya anak-anak kita ni ikut kenapa saya cakap macam itu? cuba tuan-tuan tengok ada dua puak sebelah saya satu puak Arab Saudi satu puak Argentina yang ni puak-puak daya Eh, adik, pergi dulu adik Dah je apa? Dia dua Yang ni apa? Ni PKR apa? Ni dah agak ni Yang ni dia gelap sikit Ha, dah je apa? Dia satu Oh, setiap dengan tangan aku ke tu Z Dia tiga Dia tiga, no? Empat, no? Tiga Tiga Lima Ha, nampak ni tuan-tuan Ni gelap sikit Ni pop-pop Argentina ni tak ni Lionel Messi semua ni Sergio Agogero semua ni Apa beza dia? Yang ni sekolah rendah Yang ni sekolah menengah Yang sekolah rendah ni tuan-tuan Besok naik motor Dua kat belakang Satu laraga Anak-anak ikut dah sekolah rendah Ikut Main sekolah menengah ni Siapa nak bawa laraga ni dia besar ada pak dia. Suara pun garau bedayah dia lebih. Ke apa? Lewat hari, bukan ni. Yang ni depa pi masjid besok, depa ikut geng. Depa pi masjid besok, depa pi dengan geng depa. Betul, betul. Jarang depa pi dengan ayah. Besok depa pi masjid, balik masjid, depa ada kawan depa. Pi sembahyang maghrib pun ada kawan depa pergi sungai bertani pekan tu pun ada geng mereka tuan-tuan tapi hak mereka ni tuan-tuan ajak lah balik kampung ke melawat zoo ke mereka pi ikut masjid jom ayah nak pi taping zoo taping ye zoo cuba tuan-tuan ajak akulah mendengar ni haa siap besok cuti kita pi zoo taping weh bunyi dia tak ada benda lain ke boleh pi ayah boleh zoo Sebab itu sebelum budak-budak ni bertukar kepada anak-anak kita yang remaja Inilah tuan-tuan yang kita didik mereka Sebab pendidikan untuk anak remaja lain Pendidikan untuk anak sekolah rendah lain Yang sekolah rendah ni kita kena main dengan mereka Yang remaja ini kita kena kawan dengan mereka Lain tu lain untuk anak-anak macam ni kena main. Budak-budak kecil kena main. Tuan-tuan kalau umur 15 tahun, tuan-tuan geletek perut dia nak jadi apa? Budak 3 tahun kita boleh main geletek janggut kita pergi geletek kat muka dia. Ala la la la seronok budak Cuba bapak yang ada janggut pergi geletek janggut kat anak dia yang 15 tahun. Pok aku ni buat tepiak juga. Yang remaja kena jadi kawan Nama dia friends Yang ini kena ajak main Jadi kita kena ada perubahan Kena ada pengetahuan Sebab tu di sekolah Cikgu-cikgu selalu buat ceramah ke ibu bapaan Jadi abang-abang kena datang Akak-akak kena datang Orang nak bagi tahu Macam mana nak didik anak-anak ada je satu Macam mana nak bercakap pada anak-anak yang darjah tiga? Dan macam mana nak bercakap pada anak-anak yang tingkatan tiga? Berbeza tuan-tuan. Sebab tu kita kena berubah. Cara nak berubah ada empat. Pertama, istirfan. Orang yang banyak berubah, dia akan memulakan perubahan dia itu dengan memohon ampun kepada Allah. Dia mohon ampun kepada Allah, dia istighfar. Kita nak mendidik anak ni tuan-tuan, kita kena banyak mohon ampun kepada Allah. Paksa apa? Paksa kita ada banyak salah dengan mak bapak kita. Dengan sebab kita ada salah dengan mak bapak kita, anak-anak ini akan mengulangi balik kepada kita. Apa yang pernah kita buat Kepada mak bapak kita Anak-anak ini akan buat kepada kita Sebab itu minta lah ampun tuan-tuan pada Allah Ada orang yang menikah Tak minta restu mak bapak Ada orang yang kahwin lari. Ada orang yang kahwin Dengan bukan pilihan mak bapak Ada orang yang kahwin Menyakitkan hati mak bapak Tuan-tuan ingat bahagia ke? Ah. Saya takut tuan-tuan Orang datang jumpa saya tiap-tiap hari Tiap-tiap hari tuan-tuan Tadi saya Pergi semayang maghrib dekat Tol, simpang apa, sungai Petani, Tol, sungai Petani. Saya pergi semayang jaga tuan nama apa lah. Ada waki Tokyo Jaga Ustaz karun ilia Dia Memang gambar Ya gambar Bolehlah, Mai. Gini mai gampang. Siat nak peluk saya oh. Wybie tak jadi. Saya tengok dia tuan Dia boleh sebut Wybie tak jadi tu dia. Astagfirullahalazim. Tak badannya sengal orang belih aku Ada agak tu budak tuan La ilaha illallah subhanallah. Macam-macam manusia Tuan-tuan saya awal jumpa saya saya tak tahu tuan-tuan. -tah. Dalam hari ini saya yang ambil gambar dengan saya saya kira-kira ada seratus orang. Seratus orang pula ambil gambar saya. Saya singgah sembang di Sungai Perak tadi 50 orang. Saya kata minta maaf kak saya lambat tapi pergi Sungai Teni ni. Sat sat sat. Sat sat sat Satu bas 50 orang. <laughs> Allahuakbar. Yang datang jumpa dengan masalah apa ramai suami bergaduh dengan isteri banyak entah. saya tak akan dengar cakap isteri seorang suami makcik, suami makcik, suami makcik saya tak mahu dengar mana dia suami makcik saya dah tengok. Cik tak tengok saya tak mahu dengar kau seorang, tak adil dia cakap mari kau tak dahan dah, nah, dia buat apa dia bukui daripada awal nikah dia bukui, nampak mata lembab macam pandang lah Lepas tak tahan, tak tahanlah. Kalau tak tahan, pimpin tak cerai. Kau tak mau cerai. Kalau begitu, sabaklah kau. Kau tak sabak, <tuk> Kalau tak sabak, minta cerai. <tuk> kau tak <tuk> mau. Sagi ku hilang sabak, ku terajak macam ni. Kau tak kira sabak ni. Sabak kita, dia tak kira. Soalan yang saya tanya, pertama, masa kahwin dulu, ada-ada reba mak bapak? lelaki dia isteri dia saya akan tanya masa tahun dulu mak bapa reba lah soalan pertama soalan kedua saya tanya subuh mayang tak? saya tak tanya hal lain lah. yang saya tanya subuh mayang tak? isteri jawab tak saya tak tanya kak saya tanya abang biar abang jawab tak mayang hey, sabanglah kak saya tak tanya suami Cakap lah, saya apa dah? Uuuuuhh Garangnya mak ngas <SILENCIO> Uuuuhh Dalam hati saya kata, kalau aku dapat, aku pun cakap hang. harang Uuuuhh Marah garang, gila patut anak dia duduk garang <SILENCIO> Anak oh. di sekolah tu maki cikgu Rupanya, mak dia maki lelaki dia Aduh, mak Tuan-tuan, nombor satu saya tanya Masa kahwin tu mak suka Mak tak suka Kawin di mana, Kawin di Sungai petani tapi mak, mak tak berkenal Betul? tu, macam mana love is blind saya menikah juga ha. abang, lepas abang kahwin abang macam mana layan mak mutua hmm, dia pun dengan saya, dia pun tak puan berkenal, bapa saya layan dia Nyampah dia pun tak puan reda dengan kami Itulah punca nombor satu Pak siapa rumah tangga abang tak bahagia? Pak siapa anak-anak abang tak membahagiakan abang? Pak siapa abang tak minta redha daripada mak bapak? Allah. Walaupun kata-kata ini kita katalah dia bukan hadis lah apalah, tapi dia kata-kata yang baik, redha Allah fil redha walidain. Keredhaan Allah pada keredhaan mak bapak mintalah tuan-tuan yang mana belum kahwin nak kahwin adik oi bagi minta mak setuju dulu betul betul ni duk elok sungai petani ni pak kuala lumpur esok. Pak, pak kuala lumpur sebulan buat balik pak wut mak tu kalau boleh cek nak nikah tu mak dia panjang tengkok mana tak nampak loh punya besar kedabak tak nampak apa oh jumpa kat mana leh kau oh. dia wah afrika ha? dia belajar sekali dengan cikgu ni cek mak guih mak tak berkenan sudah mak berkenan ke mak tak berkenan ke cek nak juga ha ni dia yang sekarang ni mak tak faham perasaan cek dah nabi kata dah berbuat baik kepada mak bapak toat kepada mak bapak Allah pesan tapi tuan-tuan berapa ramai yang menikah hari ini, dia tak peduli mak ayah dia kemudian dia mengharapkan bahagia dia tak peduli pendapat mak bapak dia kemudian dia nak bahagia kurniakanlah aku anak-anak yang soleh-solehah ya Allah bawalah cinta kami til jannah nak til jannah apa mak bapak yang tak reda boleh tak awak tu menikah... ...ambil gambar buat lagu tu? Sambulah hati. Ya. Main eh, sama. Main, main, main. Ha? Ya. Yeah. Ha. ha? Ha? Buat, ha? lagu mana apa... ...kalau mak tak ada terapak, tak suka? Hmm. Itu... Apa nama small love, mini love, cute love? Ada hak jenis love besar ke um, tau lagu ni? <laughs> Astagfirullahalazim. <laughs> Jadi kalau saya dah kahwin ustaz, tapi mak bapak saya tak reda, macam mana nak buat ustaz? Tijumpah. Betul. Minta maaf. Tak terlambat lagi untuk keluarga kita. Ma minta ampun ma. cek nikah hari itu tak minta restu ma. cek minta ampun. Bawa lemak empat batang. Selesai. Balik hari raya lemak empat batang. Batang buruk sepuluh bungkus. Bialah sampui pula. Hmm, jalan maklah. Moh dah makan. Hmm, selesai. Ni minta maaf lemak tak bawa puluk panggang tak bawa aja mana Allahumma ala Muhammad Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi ya kisah lawak daripada Ustadz Kazim Ilyas yang mana ya problematika dalam kehidupan antara suami dan istri dan lain sebagainya pesannya tadi adalah yang terpenting kalau kita nak Ya, hidup kita damai Hidup kita harmoni dengan keluarga kita Dengan isteri kita, anak-anak kita dan semua Adalah sebelum kita menikah tu Kita, kita kena meminta restu kedua orang tua Kalau kedua orang tua kita dah merestui Terutama seorang ibu Maka insyaAllah hidup kita akan baik Dan perlakuan kita kepada ibu bertuah kita macam mana? Ah Itulah patut dipertajakan Yang terakhir juga adalah Solat subuh tak? Itulah Seorang suami, seorang isteri, taat beribadah insyaAllah akan hidup dengan damai harmonis. Tapi kalau meninggalkan solat, maka haha, tak kira lah, pasti akan teruk. Saya cakap macam tu kan? Eh? Sebab ustaz yang cakap. Macam-macam mana pun, kan? Kalau kita tinggalkan solat, tinggalkan kewajiban kita kepada Allah, maka ingat, ikan ya keterpurukan akan ada pada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Kalau kita tinggalkan solat, ah, itulah dosa dia memang sangat besar. Nah, ada yang cakap Ustaz dalam penjelasannya adalah dosa orang yang meninggalkan solat itu macam berzina, lebih besar daripada dosa zina. Oh, macam tu guys Ada yang cakap juga Meninggalkan solat satu kali saja Dosanya macam berzinam 42 kali eh, Macam mana tu Allahuakbar Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak amalan-amalan di Indonesia juga oleh oleh Habaib yang disampaikan bahasanya apabila anak kita, ya kan, anak perempuan ataupun laki-laki kita, aa, nanti biar dia tu terbebas ataupun dijauhkan oleh Allah subhanahuwataala daripada perbuatan zina, maka bacakan ayat-ayat tertentu ayat suci Al-Quran. Apabila anak itu uh, patuh kepada kita, bacakan surah di mana disebutkan Alhamdulillahirobbilalamin shaytanul al rajim inna anzalna hafila lil qadar. Terus sampai selesai, itu dibacakan lalu ditujukan ke ubun-ubunnya. Maka, banyak sekali amalan-amalan yang boleh kita amalkan sebagai tameng kita, usaha kita kepada anak-anak kita, dan juga ingat kepada orang tua. Ya, jangan sampai meninggalkan orang tua, dan apabila ketika kita dulu, istilahnya, mengedepankan ego kita karena cinta kita, lalu orang tua kita sakit hati kepada kita, maka datangilah mereka. Ya, minta-minta pengampunan, minta istilahnya maaf, minta. Apa namanya itu agar supaya diridhoi agar supaya direstui Karena ridho Allah itu tergantung kepada kedua orang tua kita Kalau kedua orang tua kita ridho kepada kita Maka Allah akan lebih ridho kepada kita Tapi kalau kedua orang tua kita itu disakiti oleh kita ya Tak merestui sakit hati kecewa Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih kecewa daripada kedua orang tua kita Allahu Akbar Oke okay guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih banyak ya sudah menonton video ini dan mari kita doakan Ustaz Kazim Ilyas dan juga Ustaz-ustaz yang lain semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke okay guys, itu saja video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, segala yang benar dari Allah dan semua yang salah itu berasal dari kebodohan saya sendiri, ketidaktahuan saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.